Halo teman-teman, wow lihat di depan kita sudah ada 4 mobil Tayo teman-teman Ada yang berwarna merah, hitam, hijau, dan kuning teman-teman Wow mantul Lihat sekarang kakak sedang berada di sawah teman-teman Dan hari ini seperti biasa kita akan mencari mainan di truk Tayo berpasir teman-teman Wow lihat pasirnya sangat banyak teman-teman Mantul dan di dalam pasir ini banyak sekali mainan Ayo kita gali teman-teman Kita gali mulai dari truk tayo berwarna kuning Kira-kira ada mainan apa ya teman-teman Kita gali pasirnya Wow lihat ada mainan berwarna biru Kira-kira ini mainan apa ya teman-teman Kita cuci dulu ya Wow lihat ternyata kita menemukan ranger berwarna biru teman-teman Kita simpan di sini ya Nah, sekarang kita gali lagi Semoga kita menemukan lagi mainan Wow, lihat Mainan berpasir Kita cuci lagi teman-teman Wow, mantap Sekarang kita menemukan Ranger berwarna pink Mantul, kita simpan lagi Di sini teman-teman Lalu kita gali lagi Semoga masih ada mainan Wow, ternyata mainannya sudah habis Kita pindah ke mobil tayo Berwarna hijau Kira-kira si Tayo berwarna hijau membawa mainan apa ya? Ayo kita gali dulu. Wow lihat, ada mainan. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Ayo kita cuci di dalam air. Wow keren, ternyata ini adalah seekor anak gajah. Mantul, kita simpan di sini juga ya. Lalu kita gali lagi, semoga kita menemukan lagi mainan di truk Tayo berpasir ini. Wow, lihat, ada mainan berwarna ungu. Kira-kira ini apa ya? Ayo kita cuci terlebih dahulu. Wow, keren! Kita menemukan raptor. Raptor berwarna ungu, alias dinosaurus berwarna ungu. Kita simpan di sini ya. Nah, kita gali lagi. Semoga masih ada mainan di sini. Wow, ternyata di sini mainannya sudah habis. Kita pindah saja ke si Tayo berwarna hitam Kira-kira si Tayo berwarna hitam Ada mainan apa ya Kita buang dulu pasirnya teman-teman Wow lihat ada mainan berwarna hitam Kira-kira ini mainan apa teman-teman Lihat Keren sekali mainannya Mantul Kita cuci dulu ya Oh ternyata ini adalah dinosaurus. Wow, mantul! Dinosaurus berwarna hitam, teman-teman. Keren! Kita simpan di sini ya. Kita simpan bersama si gajah, si raptor, Ranger Pink sama Ranger Biru. Wow, mantul! Kita cari lagi, teman-teman. Kira-kira ada mainan apa lagi ya di sini? Kita gali dulu. Wow, lihat. Ini mainan apa, teman-teman? Ayo kita cuci dulu. Mainannya sangat kotor. Lihat teman-teman Sekarang kita menemukan induk gajah Wow keren Induk gajah berwarna hitam Lihat Badannya sangat besar teman-teman Mempunyai belalai dan gading Mantul Kita simpan di sini ya teman-teman Nah kita gali lagi Semoga ada mainan di sini Wow lihat teman-teman Ternyata di sini sudah tidak ada mainan teman-teman Wow Sekarang kita gali saja si truk tayo berwarna merah Kira-kira di sini ada mainan apa, teman-teman? Kita gali hasilnya dulu ya. Wow, lihat. Di sini ada mobil-mobilan. Kira-kira mobil apa, teman-teman? Kita ambil dulu. Lalu kita cuci dulu, teman-teman. Wow, lihat. Ternyata ini adalah mobil box berwarna biru. Wow, lihat. Lihat. Mantul, teman-teman! Warna boxnya warna biru keren. Kita simpan di sini, ya, teman-teman. Kita kumpulkan untuk kita bawa pulang. Nah, sekarang kita akan menggali lagi. Kira-kira ada mainan apa di sini? Wow, lihat, teman-teman! Ada lagi mainan berwarna biru, kira-kira ini mainan apa, ya? Coba kalian tebak, teman-teman. Kita cuci dulu, ya. Wow, keren. Sekarang kita menemukan mobil jeep polisi. Mobil jeep polisi berwarna biru, teman-teman. Mantul. Kita simpan di sini ya, teman-teman. Lihat. Sekarang kita sudah menemukan banyak sekali mainan, teman-teman. Wow, mantul. Lihat si Tayo-nya sangat kotor, teman-teman. Nah, nanti besok kita cari mainan lagi bersama si Tayo, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman.